Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube apa kabar beberapa waktu lalu saya membahas mengenai otentikasi taspen pada aplikasi mobile nah dalam ulasan video kali ini, saya ingin berbagi edukasi mengenai tata cara pendaftaran anggota pensiunan ASABRI. Nah, untuk pensiunan ASABRI itu sendiri merupakan pensiunan dari Tentara dan Polri. Dan pada lama-lama lagi, yuk check it out. Tutorial registrasi ASABRI Mobile Pertama-tama, pastikan Anda telah mendownload aplikasi ASABRI Mobile Untuk melakukan registrasi, silahkan klik akun, kemudian klik tombol daftar Lalu masukkan nomor kartu peserta ASABRI untuk peserta aktif atau nomor pensiun untuk peserta pensiun Selanjutnya, masukkan NRP atau NIK Anda, kemudian klik daftar Kemudian klik lanjut apabila data yang ditampilkan telah sesuai Selanjutnya, masukkan nomor HP Anda yang... demikian ulasan singkat mengenai tata cara registrasi di asabri mobile nah semoga video ini bermanfaat untuk bapak ibu para pensiunan asabri yang di seluruh tanah air Terima kasih yang telah menonton ini jangan lupa like comment share dan subscribe supaya channel ini dapat